Halo guys, baik, -baik lagi bersama gua Wirman di channel Gitar yang sekarang lagi-lagi Enggak -lagi, ngomongin Gitar Karena sekarang kita akan melakukan video lanjutan dari yang kemarin itu The Room, Main The Room Kemarin kita sudah sampai ke dua kotak kedua ya Sekarang kita ke kotak ketiga Ini game yang puzzle-puzzle gitu guys buat kalian yang baru nonton ya Kita dikasih kotak terus kita harus menyelesaikan puzzle Supaya bisa membuka kotak tersebut Aduh Kemarin sih ribet ya, ini kayaknya lebih ribet lagi nih Terus, kulu kemarin ya, itu ref 605, masih ada di sini. Mungkin artinya bisa dipakai lagi ya. Coba kita lihat dulu. Di sini pasti ada kotak ya. Uh, sorry, kunci yang bentuknya kayak kotak gitu, ujungnya. Ini pasti ada apa-apa nih. Ini biasanya kayak gini-gini, bisa diputar nih nanti. Lihat bawahnya apa itu? Dan irregular shape hole. Oke okay, itu lubang artinya nanti mungkin bisa dimasukin juga, ya kan? Lihat ya. There's a slot here for something to fit into. Siap, ini juga ada yang bisa ditaruh di situ nantinya. Kita cek-cek dulu yang lain. There's a wheel missing here. Oke, okay, kalau yang di sebelah situ pasti berbentuk roda gitu ya. Sumpah gue nggak ngerti ini apa anjing, anjing. Gue harus cek satu-satu dulu nih. Oke, okay. sumpah gak ada perubahan. How, holy, holy shit, bentar Tadi nggak kelihatan kalau nggak pakai ini ya. Eh, ini dong. Aduh, suaranya, suaranya, suaranya mantap. Ah, gimana? Mau bisa balik lagi. Oh, udah kebuka makanya ya. Oke, siap. Itu pasti nanti dimasukin sesuatu ke situ. Aduh, suaranya makin-makin anjir. Ini juga pasti nanti dimasukin sesuatu. wih kaget gua. Wah, udah pasti itu nanti suatu pattern yang kita harus masukin. Oke, ini pasti lubang-lubang kunci. Roski, ya siap-siap. Ini apa ini? Kita lihat sebelah sini. Talisman. Hmm. Amam. A box with some kind of puzzle on top. Ya ampun, di boxnya aja ada lagi. Ini di dalamnya pasti kunci nih. Wah apa ini? Gue takutnya di dalamnya tuh setanan. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ini harus diputar dulu baru bisa. Oke, okay, gue ngerti. Gue ngerti, kita lewatin dulu, baru nanti bisa diputar gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Ini gua feeling aja nih, gua nih. Gua gak ngerti dah. Wow, Irma, demi Allah, ini pertama kalinya gua langsung bisa aja. Mantap lah, nyoba-nyoba doang gue tadi itu, Yang ngeganggu nih suara aja. Ini makin gelap nih, lama-lama di daerah kita sini. Ya. Kuncinya bentuknya apa sih? Oke. Okay. Coba yang ada lubang kuncinya mana Oh ya bagian atas juga belum kita lihat I fokus on the size of this box for now Oke okay. Ternyata emang harus cek Di bagian samping dulu Oke okay, ini harusnya sih Sebelum kita ke bagian atas nanti kita harus buka samping-samping dulu Oke okay, ini seperti berangkas gue rasa Oke okay. Uh, satu, dua, tiga, empat, lima. Kita harus ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, okay, lima, empat ya. Lima ke kiri, empat ke kanan. Nah, ini gua gak tahu nih, berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, okay, harus habisin itu. Oh. cakep. What is this? Inventory object font. a small square pe peg. Ini apa? Oh, ini suatu yang bentuk kotak nih slotnya nih. It's a frame for piece of paper with viewing lens harusnya ini nih sih. Bisa ditaruh. Oh, iya iya iya. Apakah bisa dilihat ini? Aduh aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh aduh anjing. Anjing kaget aja anjir. Oh enggak enggak enggak, pasti pakai ini juga. Oh nggak bisa ya, pakai ini terus ini gitu Bisa dong anjing Aduh adu, adu, adu. aduh aduh aduh aduh Aduh aduh Sigil Oke okay. Takut cok, takut cok, cok cok cok. Co. Sigil. Sigil hmm, Ingetin tuh ya, mungkin ada yang nanti masukin huruf Terus nanti kita harus masukin sigil gitu Gak nah, bisa nih Nah ini, ini bukan kotak yang kotak tadi tuh mungkin ini ya coba oke okay, bisa hmm mama mama mamam mamam let's go guys kita nggak perlu lama lama lah balik lagi ke Wirman di sini si Yami Wirman Yami Yugi eh sigit <laughs> kok sigit gue itu ya sigilanyir aduh siapa si sigitnya lah sigil Center objek found of bright blue crystal emanating strange light Oke ini udah kasih ya. free Kupatan-kupatan gaib nih gue takutnya nih Bisa lihat bawahnya gak sih? Oke Mungkin nanti ditaruh di tempat yang Bukan, bukan ini Anjing Hmm, gue rasa di sini sih Oh bukan Oh ini, ini, ini, ini Sorry, sorry, sorry Das Masuk ke dalam terus, nanti yang bagian atasnya mengeluarkan cahaya boom Wirman Terus kita putar dulu sampai cahayanya memfokus. Ya, cakep! Letak ini, wicked flywheel ini harusnya bentuknya roda ya, yang ah yang x tadi cakep. Oh, ini laci anjir. Some sort of device reflecting light. Oh, cahaya tadi ini bisa buat dipantulin lewat sini ya. Ini apa? Hexagonal piece of map ini pasti tadi yang yang tadi. Buat bola yang tadi. Tapi kita ke cahaya dulu deh. Yang ke cahaya ini pastinya taruh di sini gak sih? Wow. What the hell? Wow. Gak tahu ini apa, wuduh, tiba-tiba ada detak jantung anjir coba lagi, apa itu Oh ini kayak suatu timer aja, <sus rifle> ya nanti-nanti, gua nggak tahu gunanya apa sekarang, belum belum tahu kegunaannya apa. Pasti nanti dinyalain dulu semua, habis itu baru dah. Ini juga pasti ada apa-apa ya, terus itu oh bukan, cuk beda beda pis aja. Bentuknya kotak, terus segi enam hexagonal. Mana yang bentuknya ada segi enamnya di sini? Mungkin ini ya masukin di sini kan bukan ini ada suatu tandaan ini, Star starship oke okay, nanti pasti ada sesuatu yang dimasukin ke situ juga ini bukan ini juga bukan oh ini tadi udah Hexagonal nih pasti ada sesuatu ini kayak bisa kebuka gitu tuh wait ini juga pasti bisa kebuka nanti. Iya, ya, salah, salah, klik, salah, klik. Bentar ya. Apa Ci? Apa Ci? Apakah gue perlu clue? Hmm, coba. What do does button in the hatch below the light do? Mana, cuy? Oh, maksudnya yang ini. Kalau kiri. Dia kayak ngebuka sesuatu, ya. Wah, kebuka yang ini. Wah, kebuka lagi. Apa? Apa ini? Oke, okay, siap, siap. Oke, okay, oke, okay, udah, udah, udah, udah. Mana lagi yang mau? Oh, gua ngerti. Paham cakep. Oke. Okay. Ini kunci yang bisa dirubah-rubah pasti. Pertanyaannya mau masukin. Oh, kunci yang di sini, kunci yang di sini. Mana tadi ya? Ah, ini dia. Aduh, gua mau ngeliat bentuknya dong. Uh, yang kanan dulu deh. Yee, udah ketahuan dapat ininya dong dapat apa namanya keluar, bukan, bukan, cakep, cakep, cakep, sisanya sih nggak kepake harusnya. Ya? Oh, lainnya coba akan, another small reflecting device harusnya ditambahkan di bagian yang tadi si cahayanya. nah biar ke kiri nih. Cakep, waduh! Pasti ada hubungan sama ini, nih. Ah, gue udah tau, ini. Kita harus memantulkan cahaya. Siap-siap! Aduh, ada dua macam cahaya. Oh, mantul! Ini mungkin harus kesini, ya? Bagaimana? oke Oke, gue ngerti Cakep gak gua Keren gue emang oke, oh, oke okay, okay. Ke atas Eh, bisa diambil gak langsung? <laughs> gak bisa diambil langsung Waduh, perbintangannya Gue gak tahu itu apa Rasi bintang apa Oke, gua ambil dulu An oddly shape piece of map Oke, okay, South Africa Enggak, South America apa-apa tadi, lupa lah Oh South Africa, South America sorry Let's go, let's go, let's go Taruh Kenapa South America pertanyaan? Lah, apa sih? Cuman gitu doang Oh bisa diputer, gue baru tau A brush winding handle. Oke, okay, itu handle. Masih ada lagi nih ya. Masih ada dua... Ya, masih ada dua... Piece yang harus di ini. -ini. Handle-nya bentuknya apa? Kotak juga. Mungkin di bagian yang kotak yang masih kosong. Itu ini. Coba. Mantap. Udah pasti nih yang kayak gini-gini pakai ini nih. Ah, aduh. Oke okay, bentuk sampai logo yang kayak kemarin juga, gua rasa. Udah belum sih, ah, udah belum, cakep. An in intricate wooden box, pasti ada sesuatu di dalam wooden box ini. Hmm, Wirman, Wirman. Wow, bentuknya kayak ninja shuriken ya Pasti buat dimasukin ke sesuatu Bagian mana yang belum dimasukin? Masa ini? Ini peta apa? Masa dimasukin ke sini? Gak mungkin ya Yang bisa dimasukin itu mana? Oh, I'm so sorry I'm so sorry Jangan bilang kita suruh ngelihatrasi bintang Sudah kuduga. Eh, sebentar, sebentar. Satu bentuk pedang ke arah atau salib ya, tapi paling panjangnya ke kanan bawah. Oke, siap, gua ngerti. Ngerti enggak lu, Hah? Pasti ya inilah. Jadi gini. Cakep. Ada ini lagi. Sharker or light or long, I can bury content masuk, there so much to prepare Ya ya ya ya ya ya Ya ya ya ya ya Terbuka tinggal satu lagi Eh uh, Satu lagi apa anjir? Ini udah bagian sini udah juga Bagian sini udah juga, ini juga udah Apa yang kurangnya? Coba lihat dulu, hasil fokus on the side of book. Iya, iya, iya. gue juga lagi mau fokus di side of box. Oh, masih ada lagi. Oh, ini bagian mana? Gak ada, tapi ini menarik. Sini ada yang nyala sebelahnya nih. Apa yang buat apa? Pencet. Oke, okay, oke, okay, oke okay. nyala, nyala. Oke, okay, siap. Mana lagi yang perlu dipencet? Ini nih sih gua rasa tadi ketutup nih. Oke, okay, udah. Lagi apa lagi? Apa lagi? Uh, Wirman si Mustafa. Ah, siap. Ah, siap santuy. Let's go. Terbuka. Apa nih? Lever semacam oke. Okay. Keren abis Ya gue komplit Oke okay. Pleasing progress Do you really think you have proven yourself yet? Hmm Apakah kita akan lanjut Atau ke video berikutnya Le Video berikutnya aja lah ya Gue akan pamit undur diri dulu nih cepet banget anjir Sebentar gue liat berapa lama sih gue kita sudah bermain selama 16 menit. Ya, udah gak apa-apa. Kita akan lanjutkan puzzle berikutnya di uh, video berikutnya, ya. Oke, gua Wirman, Cabut dulu, excellent forever. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kalau kalian mau, gua lanjutin di lagi. Oke, bye bye.